wabarakatuh. Sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam keadaan wal afiyah. Mudah-mudahan kesehatan lahiriah ini juga ditopang kesehatan batiniah sehingga kita betul-betul sehat dalam arti yang sebenarnya di dunia sampai nanti kejannah. Amin. Allahumma amin. Nah menjadi manusia yang tenang. Pertanyaannya, kalau nggak jadi manusia yang tenang, mau jadi manusia yang seperti apa? Manusia yang kemrungsung kalau bahasa Jawa. Kemrungsung itu dalam bahasa Arabnya ala ajalah. Ala ajalah itu bukan tergesa-gesa. Walaupun salah satu arti ala ajalah adalah Ketergesa-gesaan, ketergesa-gesaan itu hanya uh, salah satu wujud karena orang tidak tenang. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, Ata'an diminallah walangajalah mina Oka Makala Bersikap tenang itu adalah berasal dari Allah. ajalah dan bersikap tidak tenang, lawannya Ata'ani tadi, bersikap tidak tenang adalah dari setan. Karena itu kalau kita pengen jadi manusia yang hidupnya itu selalu dalam naungan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, maka kita harus bisa menjadi manusia yang tenang. Nah caranya bagaimana? Ini yang akan kita bahas bersama. Insya Allah doakan saya dikasih ilmu yang manfaat sehingga Antum bisa mendengarkan, dapat ilmu yang manfaat dan manfaatnya berkelanjutan sampai ke janah. Amin. Allahumma. Amin. Walaupun pertemuan kita sesaat, pertemuannya enggak lama, mudah-mudahan manfaatnya selama-lamanya. Amin. Kenapa kita jadi tidak tenang? Jawabannya adalah karena kita merasa terancam. Terancam jabatannya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu pengerjaan tugasnya, jadi enggak tenang. Terancam batas waktu membayar hutang, sudah tiba waktunya duitnya belum ada, jadi enggak tenang. Ya, Semua keterancaman itu membuat kita jadi enggak tenang. Kenapa kita jadi enggak tenang ketika terancam? Karena kita bergantung pada sandaran-sandaran-sandaran-sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Jadi kita menggantungkan harapan kepada sandaran-sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Dimana Allah telah mewahyukan di dalam surat al ikhlas "Kulhu Allahu ahad, Allahu Sumad." Katakanlah hanya Allah yang maha esa. Kalau bahasa lugasnya, yang ada itu cuma Allah, yang lain nggak ada. Yang ada cuma Allah, yang lain nggak ada. Bosmu yang nggak ada kemudian partnermu yang enggak ada, tabunganmu enggak ada, kepandianmu enggak ada, semua enggak ada. Yang ada itu cuma Allah Ta'ala. Yang berlangsung itu ya hanya keputusannya Allah Ta'ala. Yang berkuasa ya hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mengizinkan sesuatu terjadi, hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mencegah sesuatu agar tidak terjadi, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enggak ada yang lain. Kul ahad. Katakan, hanya Allah yang ada, cuman Allah. Nah, kalau sudah yang ada cuman Allah, Allah khusumat. Allah adalah harapan, sandaran, Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu. Hanya Allah, enggak ada yang lain. Kalau udah begitu, kemudian kita jadi tercerahkan. Oh, yang bisa nolong hanya Allah. Yang bisa membantu hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Yang bisa ngasih kita rezeki hanya Allah. Yang bisa, yang bisa, yang bisa, yang bisa, hanya Allah. Yang mampu membuat jadi tidak bisa hanya Allah. Yang bisa mencegah hanya Allah. Enggak ada yang lain. Disitulah kemudian kita menjadi tenang. Kenapa? Karena urusan sama Allah itu semua serba mudah. Enggak ada urusan sama Allah hurwat. Enggak ada susah. Semua serba mudah, simple. Mau ketemu paling mudah ketemu Allah. Mau ketemu Habib Novel, susah. Ya, mesti atur jadwal harinya. Udah harinya datang ke Solo, eh tiba-tiba Habibnya lagi ngaji online. nggak bisa nemuin tamunya. Ditunggu, selesai ngaji online, tamunya ketiduran, Habibnya pergi ke mall Misal gitu kan ya. Wah, tadi udah keluar Habibnya ke mall. Susah nih Monemin Habib Novel. Muncullah kalimat Habib Novel, susah ditemuin. Tapi sejak kapan ada kalimat Allah susah ditemuin? Nggak ada. Nggak ada. Ngomong sama orang yang paling kita cintai, suami atau istri. Masya Allah. Untuk didengar, itu susah. Uh, udah ngomong sama suami berkali-kali. Nggak pernah didengar. Udah ngomong sama istri ribuan kali. Nggak pernah didengar. Tapi kalau ngomong sama Allah, nggak ada kata nggak didengar. Wahwasami ulul alim. Ya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah mendengar. Iblis ngomong aja didengar sama Allah Taala. Apalagi kita. Ya iblis tuh ngomong sama Allah didengar. Allah kalau udah maha mendengar itu nggak pilah-pilah. Yang yang ngomong itu wujudnya seperti apapun, wujudnya iblis, wujudnya setan, wujudnya siapa pun didengar sama Allah Taala. Nggak dipilah-pilah. Allah maha mendengar. Jadi, kalau hubungan sama Allah, serba mudah. Diperhatikan enggak sama Allah? Allah maha melihat. Kira-kira Allah tahu perasaan saya enggak? Allah al-khabir. Ya, sampai hal yang paling detil pun dari diri kita, Allah maha mengerti. Kira-kira Allah nanti berempati enggak sama saya ya? Huwarrohmanurrohim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Yang gak iman aja disayangin, apalagi yang iman. dia Ya Allah maha pengasih, lagi maha, maha penyayang. Saat itulah kita jadi tenang. Karena untuk berhubungan sama Allah, kita gak harus ke kanan, gak harus ke kiri, gak harus ke depan, gak harus ke belakang. Gak harus naik, gak harus turun. Tinggal ini. Hatinya nyambung ke Allah, selesai. Nah, kalau udah begitu, jadinya tenang enggak punya duit mau bayar hutang ini contoh kasus ya karena saya banyak yang wa saya gitu Beb, mau bayar hutang nggak punya duit gimana ini jawaban saya dibayar Habib ah, nih aneh bener nih nggak punya duit kok suruh bayar iya dibayar bayar hutang ini kan ada prosesnya proses nomor satu jangan pernah percaya sama siapapun yang mengatakan kamu mampu bayar hutang nggak Katakanlah kepada siapapun, saya tidak mampu membayar hutang saya. Yang mampu bayar hutang saya hanya Allah Ta'ala, tapi saya akan bayar hutang saya. Tugas saya adalah berniat membayar hutang. Yang nanti membuat saya mampu bayar hanya Allah, enggak ada yang lain. Jangan pernah percaya tabunganmu mampu untuk bayar hutangmu. Wah, itu nanti langsung diuji. Tabungannya tiba-tiba habis. Anaknya sakit, habis tabungannya. Selesai. Na'udhu bila midhalik. Jangan sombong. Wah, saya punya tabungan banyak, saya punya aset banyak. Sombong amat kamu. Nah, Tuhanmu asetmu tabunganmu. Sebentar dihancurkan sama Allah Ta'ala. galonya luar luar biasa. Jangan pernah mengandalkan siapapun dan apapun. Saya punya Allah, Allah akan lunaskan hutang saya. Saya berniat bayar hutang. Nomor satu itu. Ya. Kemudian nomor dua bagaimana? Minta. Jangan sombong. Yang penting usaha dulu. Salah kamu. Yang penting minta dulu, karena usaha itu diantaranya memohon pada Allah Ta'ala, itu usaha. Bagaimana Rasul mengajarkan suasana sebagai utusannya Allah? Utusannya Allah loh ini, berarti kan wakilnya Allah. Saya kirim utusan, ke rumah Ustaz Fakhrul Rozi, berarti wakil saya. Nah itu makna kesaksian bahwasanya Baginda Muhammad SAW adalah Rasul, utusan. ya. Rasul, utusannya Allah Ta'ala. Artinya semua yang dari Rasul nggak mungkin salah karena itu semua yang dari Rasul dari Allah. Makanya kalau uh, sampai mengatakan ngapain memuliakan Rasulullah? Muliakan Allah, itu aneh. Memuliakan utusannya Allah itu namanya memuliakan Allah taala. Kalau saya ngutus seorang ke rumahnya Ustaz Fakhrurrazi, kemudian Ustaz Fakhrurrazi dikasih tahu ini utusannya Habib Novel, kemudian beliau mengatakan saya hormati Habib Novel. Kalau kamu tidak, oh saya marah. Kalau mau hormati saya, hormati utusan saya. Itu saya utus sudah saya pilih. Kan begitu? Saya, saya utus sudah saya, saya pilih. Bukan sembarang orang yang saya utus. Sementara Allah katakan, Allah utus manusia yang terbaik sebagai penutup utusan di akhir zaman. Sampai kapanpun. Penutupnya adalah baginda Muhammad SAW. Utusannya Allah Ta'ala. Diberi utusan yang the best buat kita semua. Nah bagaimana kita memperlakukan utusan Allah ini? S.A.W. Kita menganggapnya manusia biasa, kita harus menempatkan biasa sebagai penghubung kita pada Allah Ta'ala. Kalau saya mau dekat sama Allah, ya beliau ini penghubungnya. Kalau saya mau sukses dunia akhirat, ya ini yang punya semua informasinya ada pada Baginda Muhammad SAW, karena Allah berbicara dengan kita semua lewat Baginda Muhammad SAW yang membumikan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, Rasul ternyata ngajarin mudah. Mau hutang mau lunas, siapa yang berhutang dengan niat untuk melunaskan hutangnya, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Siapa berhutang dengan niat untuk tidak melunaskan hutangnya, maka Allah akan hancurkan hartanya. Oka maka Allah s.a.w. Muri. Bukan cuman nggak bukan lunas tuh, bahkan hancur hartanya. Bisnisnya akan remuk semua, kalau niatnya nggak baik. Tapi kalau niatnya baik, mau lunaskan hutang, Allah akan lunaskan hutangnya. Nomor satu itu. Kemudian nomor dua, Suruh baca doa. Banyak sekali doa dan amalan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi amalan dibaca tiap pagi. Ada yang dibaca tiap selesai sholat. Amalkan semua itu. Yang amalan pagi hari diamalkan untuk pelunas hutang. Amalan selesai sholat diamalkan untuk lunas hutang. Ya, kemudian apalagi? Melunaskan hutang orang lain. Maksudnya kalau kita punya piutang nih, kita punya piutang ya kita jadi manusia yang juga baik sama orang-orang yang gak bisa bayar. Ya nah, kamu selunaskan. kamu selunaskan. Walaupun kita masih punya hutang banyak ini, tapi ini orang-orang susah semua nggak bisa bayar. Kita lunaskan, lunaskan, lunaskan. Nah nanti kalau kita udah begitu, ini tahap level awal dasar udah kita jalankan, maka rahmat udah datang tuh. Rahmati kari minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebajikan, orang-orang eksal. -orang nah tahap berikutnya mulai usaha. Ini tadi ya semua kan satu paket ya, jangan dipilah-pilah. Jangan dikasih jarak dua tahun kemudian baru usaha, bukan loh ya. Bukan urutan waktu dua tahun kemudian, enggak, segera langsung, usaha. Ini usaha saya untuk melunaskan hutang saya dengan izin Allah Ta'ala. Nah, nanti Allah akan apa? Waladzina jahadu fina lanahdianahum subulana. Wa inna Allah lama al muhsinin. Janjinya Allah Ta'ala waladzina jahadu fina, dan barang siapa sungguh-sungguh menempuh jalan kami? Salah satunya ini, sungguh-sungguh menempuh jalannya Allah Ta'ala dalam melunaskan hutang. Itu kan ya, salah satu contoh. وَالَّذِينَ Maka kami akan tunjukkan, kami bimbing. Kalimatnya itu, لَنَهْدِيَا Nahum Dengan lam tawkit, non taukid Kami sungguh akan bimbing, dia menempuh jalan kami. Enggak suruh jalan sendiri. Allah enggak cuma kasih jalan, ini jalannya terus jalan sendiri, nggak. Jadi kalau hidayah itu selalu dengan bimbingan, guide al-hadi. Selalu bimbing, gak ditinggalkan. Dibimbing untuk menempuh bukan satu jalan, jalan-jalannya Allah Ta'ala. Sehingga orang yang sudah menerapkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah kehilangan ide, tidak akan pernah kehabisan cara, tidak akan pernah kehabisan jalan, karena Allah bukan bimbing dia satu jalan, Allah akan bukakan miliaran jalan. Nih, nih, nih, nih, nih. nih. Nah, kalau begitu, ya tenang saja. Lawang dikasih tahu sama Allah solusinya segitu banyak, kok. Masa nggak tenang? Tunggulung nah, yang ada Sekarang gimana? Pusing mata gelap, nggak ada solusi. Gimana ini? Mentok tahunya cuma satu jalan. Jalannya apa? Cari duit, lupa sama yang ngasih duit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tenang. Ini kalau kita mau kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak mau kembali sama Allah, enggak bakal tenang. Apapun yang kita andalkan akan buat kita susah. Apapun yang kita harapkan akan membuat kita menjadi galau, resah. Tapi kalau kita kembali pada Allah Ta'ala, bersandar sama Allah Ta'ala, maka selesai masalah. Contoh, ini, ya, ini contoh bersandar sama Allah. Kita masih ingat betul dalam hadis disebutkan, ada tiga orang berteduh di dalam sebuah gua. Ya sebuah gua di sebuah bukit. Saat berteduh, tiba-tiba... Uh, ada batu yang jatuh dari atas gunung itu menutup persis di mulut gua. Tanpa celah. Ketiga orang di dalamnya tidak bisa keluar. Batunya besar. Ya, naluri manusia berusaha menggeser batu. Tiga lelaki perkasa menggeser batu yang besar. Gotong royong bertiga itu dorong. Batunya enggak gerak. Orangnya yang terpental. itu Orang yang gerak batunya enggak. Kenapa seperti itu? Karena batunya terlampau besar. Apa yang dilakukan? Apakah bersandar pada kekuatannya? Apakah bersandar pada tenaganya? Itu yang menyelesaikan masalah. Apa kemudian berharap ada orang nanti yang bawa traktor uh, buka menyingkirin batunya? Itu menyelesaikan masalah? Enggak. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Udah, jangan mikir manusia lagi. Udah, kayak gitu kok mikir manusia. Ya siapa tahu ya nanti ada manusia di luar, nolong saya. Siapa tahu, siapa tahu ada. Siapa tahu, ada. Siapa tahu, ada. Ya, yang pasti ada kan Allah. Kalau yang lain kan enggak ada. Lah ngapain mikirin yang enggak ada, yang ada enggak dipikirin. Kan bodohnya kita luar biasa. Nah, kan Allah ada. Selalu ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka saat itulah yang satu mulai ngomong. Nih, hadirnya kan panjang tuh ya. Saya ambil poin singkatnya saja. Ya Allah, saya pernah ya mencintai seorang wanita, cinta luar biasa. Dia saya ajak zina, selalu menolak. Suatu ketika, akhirnya dia butuh duit, dia mau. Nah, ketika uh, dia sudah mau saya ajak zina, uang udah saya serahkan karena dia butuh duit tadi untuk kepentingan keluarganya yang mendesak. Tapi dia ini orang yang baik, terus dia bilang sama saya gitu, takutlah sama Allah. Akhirnya saya tinggalkan dia, uangnya nggak saya ambil, dia saya tinggalkan karena saya takut sama kamu ya Allah. Kalau ini ikhlas karena kamu ya Allah, tolong ya yes, beri kami jalan keluar dari masalah ini. Yang terjadi apa? Batu yang gede bergeser tanpa ada yang geser. Cuman belum cukup. Karena Allah ingin mengajarkan kepada yang lain, ini kan masalah berjamaah. Masa yang dikasih solusi cuma satu orang yang lain, enggak maka yang lain disuruh juga, ayo, kalian gimana? Yang satu, saya ini sama ibu saya, ya, cerita yang cukup cukup uh, populer, nih hadith ini. Yang satu, saya sama karyawan saya, akhirnya berkat tiga, -tiga ini minta tolong sama Allah dengan ya tawasul pada amalan yang dipersembahkan untuk Allah Ta'ala, hasilnya apa? Tergeser batu itu, selesai. Jadi sebetulnya mudah yang masalah itu. Ngerayu Allah. suruh ngerayu Allah aja kok enggak bisa ngerayu suaminya masya allah sampai nangis nangis ya nangis ngerayu suaminya nggak dikasih tolong yang beliin handphone yang udah nangis nggak dikasih uh sakit itu ngerayu istrinya ayo yang pindah rumah gitu ya uh, di rumah orang tua orang tua saya ikut orang tua saya suaminya nih, ngerayu istrinya sampai nangis uh istrinya tambah marah-marah berpinter ngerayunya gagal juga ya sakit sakit hati Nah, ini kalau kita merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah, merayu Allah itu mudah. Allah itu dirayu dengan uh, oleh hambanya itu senang. Gitu. Karena Allah Maha Mencintai, ya Allah Maha Mencintai. Jika kalau ada yang merayu Allah, Allah senang, ya tinggal kita bermanja-manja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wah, cari duit susah ya Allah. Ini kata orang-orang cari duit susah ya Allah. Tapi kalau carinya carinya dari kamu nggak pernah susah kan ya Allah. Ya, please ya Allah ini saya lagi mau jualan barang nih ya Allah. Cuman hasilnya nggak banyak ya Allah. Saya mau jualan kamera hasilnya paling 8 juta ya Allah. Cuman saya minta rezekinya satu miliar ya Allah. Malaikat ketawa nih, ini manusia yang pinter ini. Yang lain, yang lain ngomong sama dia, oh ini orang ngelamun jual barang 8 juta, kok minta rezeki satu miliar. Ini, ini orang ngelamun ini. ini kata manusia yang lamun. malaikat bilang ini orang pinter nih, karena dia mintanya sama Allah, bukan sama kamera yang mau dia jual. dia mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. eh Subhanallah. tiba-tiba kameranya nggak laku, duitnya datang banyak. dus, dus, dus. ya tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Nah, dari mana itu? Wa man wa min la Siapa bertakwa kepada Allah? Jadi jangan terbiasa sama teori-teori yang diajarkan sama yang mengajarkan itu loh. Tapi terbiasalah dengan bukan teori, tetapi hukum pasti dari yang Maha menciptakan kita semua yaitu Allah subhanahu wa taala. Hukum pasti dari utusannya Allah subhanahu wa taala yaitu baginda damasalam. Yang lainnya itu teori. Kalau Rasulullah SAW adalah hukum pasti. Kalau Allah hukum pasti, teori banyak salahnya, perlu diuji. Tapi kalau hukum pasti, enggak mungkin salah. Karena itu wahyu ilahi dan sabda Nabi Muhammad SAW. Enak kan? Allah bilang ini sama kita semua. Ya Tapi yang diajak bicara yang iman loh ya. Kalau enggak percaya ya terserah, bukan Mau Kita ini mukmin semua kan? Nah, mukmin diajak bicara sama Allah. Kalau enggak iman ya ngapain saya ajak bicara? Ini yang diajak bicara yang beriman. Wamayat takillah, kalau udah bicara iman jangan pakai akal. Ini akal ini suka membuat orang yang beriman jadi rusak imannya. Iman itu yang membedakan antara mukmin sama orang yang gak mukmin. Yang gak mukmin pakai akal saja. Tapi kalau yang mukmin gak butuh akal dia. Aku percaya sama Allah kok. Nah, gimana? Urusannya ya, Allah. Aku percaya sama Allah selesai. Itu mukmin. Walaupun orang yang beriman. Akalnya dipakai untuk menambah keimanannya, ya, untuk keimanannya, untuk menyampaikan kepada orang lain agar bisa menjadi beriman pula. Tetapi ketika dia beriman, dia nggak butuh akal. Itu dia cukup butuhkan hatinya yang meyakini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Subhanallah, Allah yang bilang, nih. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu gampang kok. Saya bilang takwa itu susah. Walaupun kita kan takwanya masih ya begini-begitu. Tapi takwa itu gampang. Simple. Yang diperintah jalankan. Yang dilarang tinggalkan. Selesai itu. Kayak gini loh. Kayak gini. Wah zaman sekarang ini mau, mau ke mal aja susah nih. Mesti apa namanya punya aplikasi peduli lindungi. Mesti harus sudah divaksin. Mau ke mal aja su susah. Gak susah toh ya. Ya jalankan saja peraturannya. Kalau kamu sudah vaksin, punya aplikasi peduli lindungi, kamu ke mall, mudah, gak susah. Kan gitu. Nah begitu pula dalam kehidupan kita dengan Allah Ta'ala. Simple. Kamu laksanakan perintah Allah. Kamu jauhi larangan Allah. Allah laksanakan janjinya kepadamu. Wama yattaqillaha. Apa yang didapatkan? Yaja'allahu makhroja hal yang paling ruwet dalam hidup manusia itu kalau jalan buntu. Betul ya? Jalan buntu. Lamar anaknya orang, ditolak, jalan buntu. Pusing dia. Lamar kerjaan di kantor, jalan buntu, pusing dia. Ya Mau bayar hutang, gak ada duit, jalan buntu, pusing dia. Maka janjinya Allah Ta'ala buat yang percaya sama Allah, yang mau ikuti aturannya Allah Ta'ala, siapa takwa sama Allah, apa yang Allah janjikan nomor satu ya jalalahu makhroja don't worry jangan khawatir ojo jangan takut kamu ya jangan tak takut kenapa ya jalalahu makhroja dia Allah akan selalu oh ini harus digas bawah ini dia Allah akan selalu ya jalalahu memberikan kepada dia yang bertakwa pada Allah Taala makhroja jalan keluar. Batu nutupin segede apapun, orangnya bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Kehidupan dunia sengeri apapun, orangnya bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Makanya buat orang yang bertakwa, tenang, yang lain heboh, ini gimana, ini gimana, ini dia. tenang dia. Ah, nanti saya akan diberi solusi sama Allah. Nanti saya akan diberi solusi sama Allah. Yang lain nanya, lah, solusinya bagaimana? Solusinya apa? Ya kan nanti Allah yang kasih. Ngapain saya pikir sekarang? Yang ngasih Allah kok saya yang mikir? Tuh, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sama Bani Israel ketemu lautan yang luas. Umatnya bingung waktu itu. Gimana depan lautan, belakang Fir'aun ngejar? Nabi Musa santai. Ya. Kalla inna ma'ya ma ma Rabbi saya Kalla. Sungguh nggak mungkin kita celaka. Inna ma ya Rabbi, Allah bersamaku. Saya din. nanti dia Allah akan beri saya petunjuk. Nanti dia Allah akan beri saya petunjuk. Hasilnya apa? Dikasih sama Allah solusi. Jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana prosesnya? Simple. Nggak ribet. Nggak cari pasukan. Nggak cari uh, relawan. Nggak cari apa tambahan manusia untuk bantu perjuangan. Nggak cari a sampai z. Ya memakai yang sudah ada di tangan. Yang ada di tangan Nabi Musa as, nggak jauh-jauh loh. Ya udah, tongkatmu pukulkan ke laut. Solusi yang nggak masuk akal manusia. Duk. laut terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Firaun tenggelam dan binasa. Diabadikan sampai akhir zaman dan sepanjang masa. Selesai masalah. Ya jazallahu makhroja. Selalu diberi solusi oleh Allah Taala. Selalu diberi jalan keluar oleh Allah Taala. Nggak cukup itu. Plus, Dan Allah akan selalu beri dia rezeki yang gak pernah diperhitung, bisa diperhitungkan oleh dia ataupun yang lain. Jadi orang yang dekat sama orang bertakwa ini, kalau kalkulasi rezekinya pasti pusing. Udah lah, gak mungkin ketemu. Mau pakai jurus model apapun. Kok bisa ya? Kok bisa? Nanti kok bisa itu? Karena Allah suka ngasih surprise sama hambanya yang bertakwa. Surprise. Surprise. Allah ngasih kejutan. Ini, nih, nih sampai kita bingung. Bertubi-tubi dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Min ya tasib Dari arah yang gak pernah bisa dia perkirakan. Dia sehebat apapun punya ilmu. Uh, apa tuh Mas itu Kalau untuk memprediksi namanya apa itu? Kita kalau misalnya punya data apa itu? Nah istilahnya itu seperti Google itu punya kalau Google bisa bagus itu karena punya? Bukan, bukan, bukan AI masalah. Namanya, ilmunya kalau di matematika itu. Oh, saya sudah nggak sekolah soalnya. Apa nih Maseto Atau ini siapa pemirsa yang tahu nih? Ya, coba ditulis di chat ah apa namanya itu statistik ya yeah, ketemu. nanya sama kalian gak dijawab udah nanya sama langit statistik ilmu statistik ya, walaupun dia punya data yang lengkap ya kehidupan pak yai ini dari umur sekian sampai sekian di data semua koleganya ah sampai terus dia perkirakan perkiraan saya hari ini pak yai habib ustad ya fulan atau fulanah akan dapat rezeki dari arah sini Allah akan kasih arah yang lain. Oh, yang ngasih aku, bukan statistikmu. Aku udah bilang, Ya jialahu makhroja wa yarzukhu min haithu la yahtasib. Udah yahtasib, udah jangan kamu hitung. Jangan kamu pikir. Jangan kamu cari-cari, gak bisa. La yahtasib. Allah udah bilang, gak pernah bisa diduga rezekinya orang yang bertakwa. Gak bisa. Itu Allah menunjukkan kemaha kemampuannya yang rezeki. Allah menunjukkan kemaha kuasaannya dalam beri rezeki. Allah menunjukkan otoritasnya kepada manusia. Kamu nggak bisa, hanya aku yang bisa. Asik itu. Wa ya Jadi tenang orang yang bertakwa itu nggak pernah mikirin rezekinya hari ini atau besok. Tugasnya apa? Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Perintahnya suami cari nafkah. Ya cari cari nafkah keluar ke pasar misalnya. Ya keluar ke pasar. Perintahnya ketika keluar ke pasar bagaimana berdoa. Perintahnya ketika di pasar, bagaimana? Baca doa, jaga pandangan, jaga pendengaran. Eh, cari rezeki ke pasar, ngerumpi, gunjing ribah, namimah. Masya Allah. Teriak-teriak, saya tiap hari udah ke pasar, saya udah kerja. Kamu kerja nggak pakai caranya? Allah. Bagaimana kamu dapat rezeki yang surprise? Makanya rezeki kamu ya hitung-hitungan tadi. Pusing kepalanya. Ya, pusing kepalanya umu ini yang perlu di, dipahami bahwasanya kalau orang udah e, percaya sama Allah ta'ala tenang hatinya dia nggak akan pilih pilih cara-cara yang lain mau pakar a sampai Z yang nggak ngurus yang dia urus caranya Allah cara Rasulullah SAW. Ya, nanti termasuk caranya Rasulullah itu caranya ulama ya bagaimana pendapat para ulama Bagaimana petunjuk para ulama hidupnya hanya begitu mau oh, hidup ini singkat kok mohon maaf lo ya 60-70 tahun tuh rata-rata umur kita Oh, hidup sampai 60 70 tahun kok cuman dibuat mikir cari duit itu kan bodohnya kita luar biasa oh, duit tuh nggak usah dicari ya pasti datang kok tapi ya usaha nah, usaha itu doa usaha itu pergi ke pasar kan gitu tapi jangan mikir mikir cari duit jangan habis energi ya, sayang mikir cari solusi nah, ini juga kebodohan kita solusi kok dipikir solusi itu diberi yang beri siapa Ya yang beri Allah yang ngasih masalah Allah yang beri solusi Allah selesai. Lo cara mintanya sama Allah bagaimana? Eh ya, cara mintanya takwa gampang. Jalankan perintah jauhi larangan selesai. ini sekarang sukanya yang aneh suka hidup ruwet, mumet pusing, ya pakai cara-cara yang nggak bener, cara yang nggak beres, cara yang bener yang beres nggak dijalankan, yang nggak beres di apa namanya dijalankan yang beres nggak dijalankan. Ini menyebabkan kita hidup dalam ketidaktenangan. Maka untuk menjadi manusia yang tenang, kita harus betul-betul kul huwallahu ahad allahu somad. Nah insyaAllah 30 menit saya berbicara ini parokah. Ya, manfaat. kendati seperti yang tadi saya sampaikan, singkat, ya. mudah-mudahan manfaat. Dan sampai nanti jannah manfaatnya enggak berhenti. Terus, ya. Terus nyambung manfaatnya karena kita bersama-sama belajar untuk menjadi manusia yang ingat kembali bahwasannya untuk menjadi tenang mudah kembali pada Allah maka kita akan menjadi tenang setenang tenangnya. Jazakumullah khairon, syukur rozi atas waktunya, atas kesempatannya. Uh, Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang dan semoga syukur rozi beserta sekolahannya, ya peserta guru-guru yang di sana, wali murid semua yang bekerja di sana diberi oleh Allah taala kemudahan dalam segala hal yang diridhoi Allah taala dijauhkan dari segala kesulitan dari segala petaka musibah diberi kesehatan lahiriah dan batiniah dijadikan anak didiknya bisa menjadi orang-orang yang semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberi rezeki zahiran wa batinan berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah dan insyaallah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala Dijadikan sebagai orang-orang saling mencintai di jalan Allah. Orang-orang saling menyayangi di jalan Allah. Saling mengunjungi di jalan Allah. Dan kelak kita dipertemukan dengan baginda Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam Dan semoga setelah usia panjang dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keriduan, kebaikan, kekayaan, kemudahan, kesenangan, kita diberi akhir usia husnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.